Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022 terpantau tidak berubah baik untuk cetakan Antam maupun UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp569.000. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp522.000. Keduanya tidak berubah dibandingkan harga minggu, 19 per 6. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp rupiah masih sama dengan harga kemarin. Sementara itu emas UBS dijual seharga Rp 977.000, sama dengan harga kemarin. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp 4.935.000 sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.789.000. Sekian harga emas untuk tanggal 20 Nita 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.